Oke. Pada kesempatan kali ini, cuy, gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire. Tepatnya di sini gua akan merangkum semua update-update terbaru pada update besar OB30 agar kalian lebih mudah dan mengetahui apa saja yang baru di update besar OB30 besok. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Kuy. Oke Yang pertama ada dua karakter terbaru Yang pertama ada karakter Hasan Dengan skill Hash of Memory yang hampir mirip dengan skill dari karakter Moko Yang dimana kita bisa menemukan atau melihat lokasi musuh di in-game Free Fire layaknya skill dari karakter Moko Cuman bedanya skill kabut memori dari karakter Hasan ini akan aktif ketika kita berhasil mengekil musuh dengan begitu maka posisi musuh yang lain atau teman dari musuh yang kita kill tadi akan terlihat di mana posisinya berada untuk level satunya memiliki radius 25 meter untuk level 2 nya memiliki radius 30 meter untuk level 3 nya memiliki radius 35 meter untuk level 4 nya memiliki radius 40 meter untuk level 5 nya memiliki radius 45 meter dan untuk level 6 nya memiliki radius 50 meter dengan kata lain setelah kita mengekil musuh posisi musuh lain dalam jarak atau radius sesuai dengan level karakter Hasan yang kita gunakan dari lokasi musuh yang kita eliminasi akan terlihat informasi atau tanda keberadaan musuh lain ini akan dibagikan dengan rekan satu tim atau teman mabar kalian yang kedua ada karakter Leon dengan skill pasif Buzzer Bitter yang bisa memulihkan poin HP atau darah yang dimana HP atau darah kita akan dipulihkan atau menambah setelah kita mengkil musuh untuk level satunya 5 HP untuk level 2 nya 10 HP untuk level 3 nya 15 HP untuk level 4 nya 20 HP untuk level 5 nya 25 HP dan untuk level 6 nya 30 HP hampir sama seperti skill dari karakter Lukweta ya cuy cuman skill dari karakter Hasan ini tidak meningkatkan jumlah maksimum dari HP atau darah kita dan diperkirakan karakter ini akan rilis pada bulan Oktober atau November mendatang bersamaan dengan update besar versi OB30 Sedangkan update besar OB30 atau maintenance ini telah dijadwalkan berlangsung antara tanggal 27 atau 28 September 2021 besok Yang kedua, ada dua item terbaru yang pertama ada item face hp booster face hp booster merupakan item baru yang mampu meningkatkan maksimal hp kalian sebesar 20 hp jadi hp atau darah kalian yang awalnya 200 akan menjadi 220 cukup dengan kalian pasang pada slot atesemen yang tersedia pada face wah cocok banget nih buat player-player raser atau yang suka solo sekuat ya kan Jadi lebih kuat dan tebel gitu darah karakter kita, cuy. Wow. Yang kedua ada item Fastig Skinner. Fastig Skinner memiliki fungsi untuk mengurangi damage dari ledakan. Baik itu dari granat maupun M79 atau pelontar. Fastig Skinner bakalan otomatis terpasang pada vest kalian. Mau saat vest masih level 1 maupun sudah level 4. Jika belum terpasang Kalian bisa memasang item ini pada slot attachment yang ada pada face secara manual Yang ketiga, ada update new system play game Pada update OB30 ini player emulator dan hp akan dipisah Jadi nantinya akan ada tanda khusus jika ada teman satu tim yang bermain di emulator Tanda icon emulator ini bisa kalian lihat saat berada pada lobby game Ketika kalian bermain solo atau sekuat menggunakan smartphone, maka nantinya kalian juga akan ditemukan lawan yang juga menggunakan smartphone keseluruhan tanpa ada yang menggunakan emulator dan sebaliknya. Jika kalian menggunakan emulator, maka kalian hanya akan bertemu dengan lawan yang menggunakan emulator semua. Akhirnya cuy, akhirnya keadilan di game Fire dimulai ya kan. Waduh apa sih? Lalu jika ada satu pemain emulator di skuad atau tim kalian, walaupun tiga lainnya bermain di smartphone, maka akan bertemu dengan pemain yang juga menggunakan emulator. Yang keempat, ada mode hiburan baru Pet Dash. Sesuai namanya, kalian akan bermain dengan menggunakan pet yang telah dirilis di game Free Fire, cuy tetapi untuk pet itu random cuy jadi kalian tidak bisa memilih atau menentukan akan menggunakan pet pad apa pada mode ini kalian akan berkompetisi melewati berbagai rintangan yang menegangkan bersama 19 pemain lainnya ada dua babak dalam mode pedas yang pertama yaitu ada babak penfried dan yang kedua ada babak wigai world ya pokoknya bacanya gitulah ya di babak panfreed, kalian harus melewati berbagai rintangan untuk sampai ke ujung dan buya, seperti melewati rintangan panci yang bergelantungan, spatula yang bisa membuat kalian jatuh, dan jalan rintangan yang menyempit dan melebar di kedua sisinya, serta masih banyak rintangan-rintangan lainnya. Jika kalian sudah menyelesaikan babak panfreed, nantinya bakal dimunculkan klasemen performa dalam babak panfreed. Okay. Lalu, di babak wiggly walls, kalian diharuskan untuk paling terakhir tereliminasi jatuh. Kalian dan pemain lainnya bakal ditempatkan di semacam lantai putih yang bertingkat. Setiap tingkatnya, yang dimana semakin ke bawah semakin lebar, dan setelah lantai putih diinjak, nantinya bakal berganti warna ke biru dan roboh. Nah, di sini kalian diharuskan untuk tidak boleh jatuh sebisa mungkin. Yang kelima Ada kabar mengsedih dari karakter Krono nih cuy Yaps Pada update OB30 ini Lagi-lagi karakter Chrono mendapatkan nerf lagi nih cuy Waduh Durasi aktif dari skillnya berkurang 0,5 detik Dan untuk durasi cooldownnya bertambah 10 detik Wah Gimana nih pendapat user-user Krono nih ya kan Coba dah, kalian komen di bawah gitu kan Kalian itu seneng atau sedih? Yang keenam, ada tiga fitur terbaru Yang pertama ada fitur baru yaitu fitur drop part Yang berfungsi untuk mempermudah kalian membuang item yang tidak perlu pada tas atau backpack saat berada pada in-game free fire Cara menggunakan fitur ini itu cukup mudah sekali, cuy. Cukup kalian klik atau geser item mana yang ingin kalian buang, dan nantinya juga akan ada pilihan buang semua atau drop all, dan drop part atau sebagian yang bisa kalian atur sesuai keinginan kalian. Pastinya, yang kedua ada fitur replay. Fitur replay merupakan fitur yang secara otomatis merekam match yang kalian mainkan di dalam game Free Fire. Yang bisa kalian aktifkan pada bagian profil yang nantinya di sana akan ada bar khusus untuk menyimpan dan mereview rekaman gameplay kalian. Ketika match berakhir, akan tersedia tombol khusus di bagian bawah tab match result yang memberikan kalian pilihan untuk menyimpan rekaman match atau langsung menghapus rekaman tersebut. Tetapi, fitur replay ini tidak dapat merekam semua permainan yang dilakukan kalian dalam berbagai mode. Fitur replay ini hanya akan merekam hasil pertandingan atau permainan di mode ranked dan kelas kuat saja cuy. Uh. Yang ketiga ada fitur lobby chat. Lobby chat bakalan memunculkan bubble chat dari kalian maupun rekan satu tim kalian yang dikirimkan melalui room chat pada lobby game. Yang ketujuh, ada e-sport mode di custom room. Mulai dari yang pertama ada custom untuk casual, liga, pet rumble dan penambahan room baru yaitu pet dash yang dijajarkan di samping sebelah kiri bukan di atas lagi. Tentunya bakal mempermudah kalian untuk membuat custom room lebih cepat dan mudah ya kan Lalu pada custom room mode battle royale Ada mode baru yaitu hardcore mode dan e-sport mode E-sport mode bakalan mempermudah kalian dalam membuat turnamen Hanya dengan menggunakan kartu custom room biasa Namun fiturnya seperti custom room liga gitu Ada juga tambahan fitur kecil lainnya seperti gun property dan pakaian musuh generik Jadi kalian bisa bermain custom room layaknya turnamen liga dengan lebih seru dan adil Yang kedelapan Ada dua senjata terbaru Yang pertama ada senjata treatment sniper Perbedaan yang paling mencolok senjata ini dibandingkan senjata sniper lainnya adalah senjata ini tidak memiliki ammo atau peluru Jadi hampir sama dengan sistem ammo overheat layaknya senjata plasma gun Yang kedua ada senjata treatment shotgun Yang memiliki desain tampilan layaknya senjata-senjata canggih di masa depan Ya mirip dengan treatment sniper lah ya yeah. Jadi senjata treatment shotgun ini memiliki sistem overheat seperti senjata plasma gun Selain itu, treatment shotgun ini juga dibekali kemampuan untuk menambahkan HP atau darah ketika diarahkan atau ditembakkan ke teman satu tim kalian layaknya senjata treatment gun yang kesembilan ada pet baru yaitu pet kelinci agen hop skill dari pet kelinci atau rabbit ini bernama bouncing bonus yang dimana fungsinya ketika zona yang ada pada in game free fire bergerak mengecil maka kalian bisa atau akan mendapatkan tambahan ep yang meningkat dari setiap levelnya dari pet rabbit ini Cukup menarik juga nih skillnya cuy Unik unik unik Karena di in-game free fire sendiri terdapat total 7 zona Dengan kata lain jika kalian bisa bertahan sampai akhir Maka skill dari pet agen hop ini bisa aktif selama atau sebanyak 7 kali Wow Yang ke 10 Ada revamp pada senjata treatment gun seperti yang kita ketahui, treatment gun merupakan senjata tipe handgun yang memiliki dua fungsi Yang pertama sebagai item healing untuk memulihkan HP atau darah dengan cepat Dan sebagai pistol biasa yang dapat digunakan menembak musuh Sedangkan pada update kali ini, senjata treatment gun diubah menjadi senjata dengan sistem overheat Layaknya senjata plasma gun yang mengkonversi energi menjadi peluru dan tidak bisa digunakan apabila mencapai kadar 100% atau overheat. Treatment gun yang dulunya hanya memiliki 25 peluru, kini dapat digunakan berkali-kali. Sedangkan untuk jumlah HP atau darah yang dipulihkan masih sama, yaitu 20 HP dalam satu tembakan. Serta nama dari senjata ini tuh juga diubah cuy, yang tadinya treatment gun menjadi treatment pistol. Yang ke-11, ada revamp pada tampilan karakter Maxim, yang dimana pada update kali ini karakter Maxim mendapatkan perubahan pada bagian kepalanya. Jadi, nantinya karakter Maxim itu akan menggunakan topi, cuy. Gimana nih menurut kalian? Lebih keren atau ganteng tampilan Maxim yang sekarang, atau yang ada pada update terbaru ini? Komen pendapat kalian di bawah ya. Okay. Yang kedua belas, ada beberapa emote terbaru. Yang pertama, ada emote bundle rulers flag. Untuk animasi dari emote ini tuh mirip banget sama animasi dari emote piratif flag ya. Cuman di sini yang beda hanya dari segi animasinya yang lebih keren dan tampilan benderanya saja. Tetapi di sini gua belum bisa ngasih lihat 100% bagaimana untuk penampakan dari benderanya cuy. Cuman kalau kita perhatikan dari namanya saja kan Ruler's Flag yang artinya bendera penguasa. Untuk ilustrasi dari benderanya kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Walaupun emot ini belum 100% selesai, yang pasti keren parah sih ini emot. Sumpah mahal nih kayaknya nih aduh yang kedua ada emote wagerwolf yang dimana emote ini menampilkan karakter kita yang berjoget atau party bersama dengan pet Mr wager atau penguin dan ditambah dengan adanya alunan musik gitu cuy yang ketiga ada emote Pasino aleatorio yang artinya langkah acak atau random dance yang dimana emot ini menampilkan beberapa gerakan atau choreo dance yang digabungkan menjadi satu. yang keempat ada emot rap swag, yang dimana emot ini tuh menampilkan gerakan dari seseorang yang sedang nge rap dan ditambah dengan adanya animasi alunan musik dan melodi serta sorotan cahaya dari bawah. Yeah. Yang kelima ada Emot Bricks Den, yang dimana Emot ini tuh menampilkan layaknya seorang yang sedang melakukan gerakan Bricks Den. Yang keenam ada Emot Statement Sades. Yang dimana emot ini memperlihatkan seolah-olah menunjuk seseorang yang ada di samping kiri dan kanannya, dan diakhiri dengan gerakan menggunakan kacamata hitam. "Kamu, kamu, shotgun kok kayu ya?" yang ketujuh ada emot kungfu atau silat, yang dimana emot ini menampilkan gerakan kungfu atau silat gitu, cuy. Yang kedelapan ada emote dance dan kungfu Yang dimana emote ini menampilkan gerakan dance atau joget yang dicampur dengan gerakan tinjuan gitu cuy Yang kesembilan ada emote atau animasi flying Nah jadi dikabarkan nanti untuk animasi MVP Buya setelah update OB30 akan memiliki animasi seperti ini cuy ada pun beberapa info yang menginfokan bahwa ini merupakan animasi profil baru. Keren, bukan? Untuk emot yang ke-7 dan ke-8, untuk saat ini gue belum tahu pasti apakah itu merupakan emot atau animasi bandel. lah, jika ada info lanjut mengenai emot ini, akan segera gue share kepada kalian semua, cuy! Oke. Yang ke-13, ada animasi Buyah terbaru. Jadi nanti ketika kalian berhasil buyah pada in-game Free Fire, maka saat detik-detik kalian buyah atau kill terakhir kalian, maka secara otomatis akan ada animasi slow motion. Ini sih update kecil tapi keren cuy, sumpah dah. Garena, kreatif. Yang ke-14 ada Vending Machine Airdrop. Jadi nantinya akan ada vending mesin yang diturunkan secara random di map in game Untuk saat ini gue belum tahu apakah vending mesin airdrop ini akan ada di semua mode Seperti ranked, klasik, dan mode-mode lainnya Atau hanya ada pada mode klasik dan mode tertentu saja Yang kelima belas Ada tulisan battle in style pada beberapa bangunan di map in game Ehm... Um... Apakah update besar OB30 besok ini akan memiliki tema battle in style cuy Kita saksikan di bioskop kesayangan Anda hey. Yang ke 16 belas Ada New Guild Bad Girl Yang dimana ini merupakan rencana serikat baru Yang dimana ini merupakan rencana serikat baru Yang bisa digunakan dan diubah-ubah sesuai keinginan dan beberapa bisa dibuka dan digunakan setelah mencapai syarat terbukanya gembok logo badge lainnya. Tepatnya pada bagian Google, lalu di info Google dan bisa kalian lihat di sini nih. Terdapat 6 logo badge yang berbeda-beda. Yang ke-17 ada Jai Microchip. Untuk saat ini gue belum tahu nih apa perbedaan dari Jai Microchip dengan Jai yang biasanya cuy. Apakah ini Jay Awakening atau gimana gitu kan? Tetapi kok skillnya berkurang ya. Yang di server ori 45 sedangkan jai Microchip ini hanya 30 persen. Um, mending kita tunggu info lanjut dari karakter Jay Microchip ini gitu kan? Cuy. Oke. Okay. Yang ke 18 ada tiket New Petmania Room Card yang dimana tiket ini bisa kalian gunakan untuk membuat room new pet mania dan untuk icon atau logo dari tiketnya ini bisa sama dan juga bisa juga dirubah ketika dirilis di free fire server original nantinya yang ke 19 ada notifikasi atau tema baru dari game free fire nanti yang berbunyi perang salju mengumpulkan semangat untuk meningkatkan keterampilan tempur anda jika mereka menjatuhkanmu Gulingkan Makan bola salju untuk bangkit kembali um, Apakah nantinya Free Fire akan merilis mode salju Atau game Free Fire nantinya akan bertema musim salju Hmm Kayaknya seru nih cuy Yang ke-20 Ada bocoran hadiah dari kenaikan rank kelas squad rank season 9 yang pertama ada tampilan avatar Rank Master yang kedua ada tampilan dari background rank silver yang ketiga ada tampilan dari background rank gold yang keempat ada tampilan dari background rank platinum yang kelima ada tampilan dari background rank Diamond yang keenam ada tampilan dari background rank master yang ketujuh ada tampilan dari baju hadiah rank master dan yang ke-8 ada skin terbaru M4A1 Golden. Untuk saat ini statistik dari skin M4A1 ini masih dirahasiakan oleh pihak Garena. Dan sedangkan reset season kelas sekuat rank itu sendiri biasanya bersamaan dengan update besar yaitu OB30. Yang ke-21, ada bocoran hadiah dari kenaikan rank season 25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 untuk saat ini, statistik dari skin AUG ini itu juga masih dirahasiakan oleh pihak Garena. Jadi, kita tunggu info lanjutnya, ya, cuy! Oke. Yang ke-22 ada lobby dan background screen baru. Yang pertama ada lobby baru spesial Halloween. Yang kedua ada lobby baru spesial buaya 2.0 titik kosong. Yang ketiga ada lobby baru spesial event atau tema bajak laut. Dan yang keempat ada background screen login baru Yang ke-23 Ada clue mengenai event terbaru Jadi gue mendapati info seperti pada gambar Yang berbunyi Klaim hadiah ini dengan menyelesaikan satu game dalam mode battle royale atau kelas kuat Semua buyah akan diperhitungkan dalam buyah global Dan berkontribusi pada kembalinya trap kita tercinta ini adalah total buaya dunia yang telah kami kumpulkan sejauh ini. Begitu kita mencapai tujuan kita, trap akan kembali. Terus masuk di sini untuk menikmati presentasi yang spektakuler langsung dari trap dan klaim eksklusif Battle in Style emote. Wah. Bau-bau event gratisan besar-besaran nih, cuy. Waduh. Buat kalian yang setuju gue bahas akan ada event apa dan apa saja hadiah-hadiah gratisannya Kalian bisa bantu like video ini sampai 10.000 like Oke Mungkin cukup segini aja untuk video kali ini Jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian Supaya mereka tidak ketinggalan info-info update terbaru dari game Free Fire Gue adisi tutup sejabut dulu Sampai jumpa di info-info update terbaru dari Game Free Fire Battleground. Salam Update.